Baru saya, Eko Budawan Di Ngopi Asik Podcast Share with you Open mic and 1, 2, 3 Ngopi Asik Podcast Operan inspiratif. <laughs> Teringat waktu saya masih usia lima tahun, di mana televisi menjadi hiburan yang sangat buah saat itu. Bagaimana tidak, hanya orang-orang kaya saja yang punya televisi. Dan, kalau kamu belum tahu, saat itu televisi ada pajaknya loh, yang dibayar setiap bulan juga. Walaupun hanya televisi hitam putih, dengan power aki waktu itu ya dan kalau power akinya berkurang maka gambarnya akan mengecil tetapi televisi bisa menjadi hiburan dan ditonton orang satu rt lihat ini <guluh> maklum bareng mewah waktu itu Tahu gak? kalau ternyata televisi itu sudah berevolusi lebih dari 10 kali loh dari sejak ditemukan dan dibuat di tahun 1940-an, dari televisi seperti ini berkembang menjadi seperti ini, dan terus berkembang, dan akhirnya seperti ini, sampai akhirnya saat ini muncul Smart TV dan Android TV. Setiap satu dasawarsa. Televisi selalu melakukan evolusi. Tetapi satu dasawarsa terakhir ini, evolusi televisi sangat pesat dan cepat sekali. Evolusi yang sangat cepat itu bisa jadi karena televisi mengikuti perkembangan zaman ya. Apalagi saat ini ya, serba internet. Nah, bayangkan jika televisi tidak melakukan evolusi perubahan. Bentuknya masih sama seperti televisi di tahun eh, 1940-an nih kira-kira kamu masih menonton atau ditinggalkan menurut anda bagaimana? nah kalau TV saja selalu berubah bagaimana dengan kita? ikut berubah atau masih nyaman dengan apa yang kita dapatkan hari? dan akhirnya akan tergerus oleh perubahan itu Apalagi perubahan saat ini begitu cepat sekali dan tidak terprediksi. Jadi, mau pilih yang mana? Akhir kata, saya Eko Gunawan. Yuk, BOOM! Podcast Woo! <coughs>